Doa pengakuan dosa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus Amin Tuhan yang penuh rahmat dan maha mengasihi Pertama-tama kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami Sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat Terima kasih karena telah melayakkan kami agar tetap layak di matamu meski kami penuh dosa. Bapa. kami sadar bahwa banyak perbuatan buruk yang telah kami perbuat, baik yang disengaja atau tanpa sengaja, baik kepada diri sendiri, orang lain, ataupun kepadamu, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Semua tidak lepas karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Bapa, kami sangat bersyukur engkau selalu mau mendampingi serta menyertai kami dalam hidup meski kami banyak kesalahan. Engkau masih mau membimbing kami ke jalan yang lurus dengan menyadarkan kami untuk segera melakukan pertobatan Engkau tidak pernah lupa terhadap kami yang telah menyimpang jauh dari jalan kebenaranmu. Inilah kesempatan kami untuk mengakui dosa. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat. Berkatilah kami agar tetap berada di jalanmu yang benar, agar tidak pernah kembali, melakukan perbuatan dosa yang merugikan. Kami yakin engkau adalah Tuhan yang maha mengampuni. Tuhan, tolong kasihi kami yang telah berlumur dosa. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar diampuni segala kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat.